Yo everyone, welcome back on Watch YouTube channel Still with me, Tio Kali ini gue akan mereview jam tangan ya Nah ini dia tada, 7 Friday, or 7 Jumat ya Nah yang bakal pertama gue bahas sedikit ini adalah Seven Friday dengan kode SKU P3B Strip 03 atau mungkin P series ya Nah Seven Friday ini yang yellow ini Ini terinspirasi dari racing team Dia dikonstruksi dari iconic P series industrial engine Kuning ini adalah simbol uh, dari ikatan antara orang sama mesin ya jadi ini kan terinspirasi sama racing team movement-nya dia otomatis ya dari Miyota Citizen kaliber 82S7 untuk water resistnya dia ada di 3 ATM jadi ini bukan jam diver no swimming no diving power reserve-nya kurang lebih ada di 40 jam Nah untuk diameternya sendiri, Seven Friday ini termasuk besar, dia di ada di 47,6 mm, dan untuk ketebalannya, nah unik nih ketebalannya ini enggak terlalu tebal sih, cuman standar di 15 mm. Lock widthnya itu setahu aku kalau Seven Friday ini gede ya, dia lebih dari 24, dia itu antara 26 ke 28 biasanya. Nah, untuk glassnya itu kacanya ini masih terbuat dari mineral kristal, tapi ada anti reflektif coating -nya. Nah, untuk case-nya, dia stainless steel. Kalau case back-nya atau back case ini dia screw on, ya screw on, jadi dibaut di sini, ya. Nah, ini dibaut di sini juga ada logonya sfp 3B03. Nah kalau strap materialnya ini kan inspired by the protective gear Ya jadi kayak um, gear pelindung ya yang dipakai sama riders Overall gue suka sih ini warnanya Bumblebee banget dan untuk Seven Friday memang ada beberapa tipe Yang punya keunikan tersendiri ya untuk membacanya kan biasanya ada yang di plus ada yang minus ada yang dibagi juga Nah tapi kalau yang ini dia dibikin sesimpel itu hanya modelnya kayak three hand analogs, or two hand analogs. di sini ada aksen open heartnya. terus yang uh, sub dial di sini itu sebetulnya adalah uh, second ya, tapi bentuknya dia bukan uh, jarum, bentuknya dia modelnya kayak piringan gitu sih. Dan sisanya adalah penunjuk 24 hour. Ini keren sih kalau gue bilang. Simple but delivered. style juga oke. Okay. Buat kalian yang punya pergelangan tangan kecil kayak gue. Let's see. Ini cocok nggak masih? Oke. Okay. Kurang lebih kayak gini ya. Gede sih. Tapi karena dia lock hidden. Terletak di dalam... Apa? The case-nya ya. Tanpa ada luck. Maksudnya bukan tipe luck yang tanduk kayak gitu. Jadinya dia masih oke okay lah di pergelangan chill. Black yellow-nya ini gue suka banget. Bener-bener sporty. Nah, untuk 7 Friday P3B ini buat kalian yang mau adopsi. Itu harganya kurang lebih kalian bisa ngantongin ini di kisaran 14 jutaan. Ya, 14 jutaan. 14, tapi nggak sampai 14 14,5 sih. Dan nggak nyampe 15. Kalian udah bisa bawa pulang si kuning ini oke okay. nah sekarang gue bahas temennya ini adalah Seven Friday juga dari M Series ya, tepatnya sku nya M1B02 M Series El Cairo. Nah, ini El Cairo itu apaan sih? Nah, they were Mexico, swashbuckling heroes yang memiliki fighting skill, horsemanship, dia jago berkuda, jago berantem juga, and sheer bravery. Punya keberanian yang menginspirasi Seven Friday latest timepiece ya, jadi menginspirasi desainnya dia nih. Caro Limited jadi dia cuman dibuat sekitar 450 unit worldwide nah, gue bahas movementnya dulu itu masih menggun sama menggunakan automatic movement Miota kaliber yang sama 82 S7 water, water resistnya juga 3 ATM ya no swimming, no diving power reserve-nya kurang lebih 40 jam kalau lagi terisi penuh nah akurasinya kurang lebih di 20 detik perharinya diameternya 47 mm dan ketebalannya ini kurang lebih di hampir sama ya 13 mm dan untuk lock width itu di 28 jadi kalian kalau mau ganti-ganti itu pastiin ukuran strap nya 28 mm nah untuk uh, glassnya sendiri ini dia terbuat dari mineral crystal with anti-reflective coating Nah untuk case-nya sendiri juga terbuat dari uh, stainless steel Nah ini tadi yang gue bilang strap materialnya itu uh, brown edge ya artinya dibikin se-edge itu maksudnya menua ya dibikin yang se-vintage mungkin Crack genuine leather jadi kalau yang kayak gini kasar kayak crack ini bukan rusak karena emang dibuat uh, Teksturnya seperti itu dan dia double layer terus ada off white stitchingnya Nah, ini jahitnya di sini, off white stitching. Nah, terus sama ada saddle tuck. Horse saddle tuck -nya itu ditaruh sini, kayak rivet juga orang bilang sih, tapi ini horse saddle tuck namanya. Nah, yang belakang lagi di sini ada red genuine letter lining with specific Mexican school pattern. Jadi ada ciri khas tengkorak uh, di Mexican yang kalau mereka biasanya ada perayaan the day of the dead kayak gitu deh. Nah, ini keren juga sih. Dan lambangnya di sini juga kaktus. Ya eh, biasanya kan lambangnya bola dunia, di sini lambangnya kaktus. Dan di dalam dialnya di sini juga ada uh, kayak grafir ya, pattern kayak batik tapi keren sih ini. Nah Seven Friday M series ini adalah salah satu seri yang mungkin pertama kali gua kenal ya. Pertama kali gua kenal. Jadi dia itu membacanya satu garis. Jadi misalkan yang di tengah sini itu adalah second detik ya. Yang di sini adalah menitnya. Dan yang paling di luar sini adalah jamnya. Kayak gitu. Jadi sebetulnya kayak baca jam digital. Cuman bedanya ini stylenya analog. Gitu aja sih. Keren juga sih on handsnya. Di tangan gua yang 14,4 masih keren delivered walaupun gue lebih suka yang ini ya karena ini colornya lebih menyala um, ya lebih kontras kalau ini kalau seandainya orang gak bener-bener melajarin what is El atau itu mungkin gak terlalu uh, kelihatan banget ya. tapi it's okay warnanya keren sih Nah, since ini limited edition... Kalian bisa bawa pulang atau bungkus Seven Friday El Cairo ini... Di kisaran 23 jutaan ya... 23,5 lah... Yang buat penyuka Seven Friday... Two-piece ini... Dua jenis ini gue sangat rekomendasiin banget ya... Modelnya unik dan tadi udah gue ceritain sedikit di depan... stylenya dia itu mengusung dari apa... So, buat kalian di sana penggemar Seven Friday di jamtangan.com kita ada dua piece ini so kalian yang mau berbulu pasti udah tahu uh, tempatnya kemana oh iya buat kalian yang belum subscribe dan menurut kalian channel ini belum ada buat kalian aku saranin buat subscribe Terus yang udah jadi subscriber jangan lupa nyalain juga loncengnya Siapa tahu di episode berikutnya kita ada surprise surprise Dan supaya kalian gak ketinggalan episode-episode terbaru dari kita Buat kalian yang uh, punya pendapat atau pertanyaan bisa silahkan langsung tulis di kolom komen Oke okay? I think that's all video kali ini Happy hunting everyone and happy shopping And see you on the next video Bye